ucapkan terima kasih dan mari kita berdoa-doa bersama dengan bacaan basmalah agar kita dalam pelaksanaan pada siang hari ini diberikan kemudahan oleh H. subhanahu wa ta'ala bismillahirrahmanirrahim Monggo waktu saya kembalikan ke panitia ada pun teknis dan tata cara apa sebagai peserta nanti setiap tadi sudah disampaikan oleh panitia dan yang berikutnya nanti ini awa nah, saking gerduk-duki begal kata Oke. Okay. rolas terulang sedih wah oh, iki aci betokat tu galih, huh aci mana meneng, ah oke, okay. Awas, hati-hati mu sudah mbak jalane main, main orang anu, main lancar, hati-hati hati-hati buat gua nomor berapa? Ya langsung balik si nih Gini Yang lainnya langsung menaik lapangan karena Udah ngga gua emang urut nomor ulang, Nah <tulang> <tulang> dulu, Saya menenggi, dulu, -6 -2. Sana gorong sana sana <tulang> Oh belum geser Ya yeah. B CJ Loro telur bapak lima enam itu Walu sana bolos olas rolas 15-15 ditulis kelompok terakhir gudel mana gudel ini setelah kelompok gudel Yeah Oh, yang di jalan, yang di jalan, mohon diberi jalan Kalau <laughs>